Halo guys kembali lagi bersama Mimin di channel review aplikasi Nah di video kali ini Mimin akan berikan kepada kalian Ataupun memberikan tutorial bagaimana cara mendapatkan uang di dalam aplikasi Hanya dengan bermodalkan hp doang dan internet Kita hanya bermain game aja Kita bisa mendapatkan uang di dalam aplikasi ini Nah seperti apa aplikasinya kalian simak video ini sampai akhir Tapi sebelum itu saya ucapkan ribuan terima kasih Yang sudah klik video ini ya coy. Dan di sini apakah aplikasi yang Abang berikan ini terbukti membayar atau tidak. Nah, nanti di video ini admin akan sertakan bukti penarikan di dalam aplikasi ini. Jadi kalian tonton video ini sampai akhir ya. Jadi di sini untuk aplikasi ini sudah lama sekali rilis di Google Play Store tapi di sini sudah terbukti membayar real 100% gratisan tanpa deposit sedikit pun. Jadi untuk aplikasi ini saya sangat rekomendasikan buat kalian mainkan untuk mendapatkan uang di dalam aplikasi ini. Oke, yang baru bergabung jangan lupa like, subscribe dan aktifkan juga belnya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Oke Oke okay, nggak usah berlama-lama kita langsung saja masuk ke dalam tutorialnya. Oke okay guys, di sini Mimin masuk ke dalam Google Play Store untuk melihatkan rating dan ulasan yang ada di game ini coy. Nah, di sini adalah beberapa ulasan ataupun komentar para member yang telah merasakan aplikasi ini. Nah, di sini ada berkomentar saya pelankan kalian baca. Dan di sini kalian bisa lihat ya, di sini ada yang berkomentar real membayar saya udah WD 4 kali. Kalau mau banyak WD, ya harus banyak main, coy. Jadi, semakin kalau ingin melakukan penarikan lebih banyak, kalian uh, cukup bermain lama aja, coy. Jadi, seperti itu, cukup rajin aja, jadi, jadi seperti itu, ya, coy. Oke, di sini kita langsung saja masuk ke dalam aplikasinya. Buat teman-teman yang ingin berminat dengan aplikasi ini, langsung saja kalian klik link yang ada di kolom komentar. Oke okay guys, di sini kita akan lihatkan nanti bukti penarikannya. Tapi di sini admin akan jelaskan untuk cara kerja atau misinya bagaimana bang. Oke, okay, buat teman-teman nanti yang baru mendaftar nanti kalian akan mendapatkan pundi-pundi koin -pundi pertama kali. Nanti kalian akan mendapatkan seribu koin ya cuy untuk orang-orang uh, yang baru mendaftar. Nah di sini bagaimana sih cara mendapatkan koinnya? Jadi kalian fokus untuk mengumpulkan pundi-pundi koin. -pundi Sebanyak-banyaknya, kemudian nanti poinnya itu bisa kalian tukarkan menjadi uang. Oke, di sini untuk cara melakukan misinya, di sini kalian bisa langsung klik menu populer. Nah, di sini ada beberapa game yang bisa kalian install dan bisa kalian mainkan. Jadi, aplikasi yang kita bahas ini adalah aplikasi game, ya, coy. Nah, di sini kalian bermain game aja selama-lamanya. Semakin lama kalian bermain game, semakin banyak juga pundi-pundi yang akan kalian terima. Nah, di sini ada beberapa game yang bisa kalian mainkan untuk mendapatkan pundi-pundi koinnya. Oke, di sini kita pilih game yang ini dan di sini mulai bermain. Kita langsung klik aja pasang sekarang. Lalu nanti teman-teman akan diarahkan ke Google Play Store seperti ini dan di sini teman-teman langsung install saja aplikasinya. Nah, oh, oh iya Bang. Dan di sini kan aplikasinya kita harus main game. Jadi di sini pasti membutuhkan banyak sekali paket data, Bang. Jadi bagaimana sih Bang Oke sini kalian gunakan wifi atau paket internet malam ya coy untuk uh, mengurangi modal kita coy jadi seperti itu Dan di sini kalian install saja semua aplikasi yang berada di dalam aplikasi yang kita bahas ini ya coy Dan di sini banyak lagi game game yang bisa kalian install Lalu kemudian nanti ketika sudah berhasil kalian install sini kalian tunggu aja ya coy Kita akan praktekkan untuk cara bermain gamenya Oke, okay, di nanti ketika kalian bermain game, bagaimana untuk mengklaim koinnya, Bang? Oke, okay, di sini kalian bermain game aja fokus dan di sini nanti ada syaratnya satu menit itu per 10 poin. Jadi seperti itu jadi sini nah ini udah berhasil kalian install lalu kalian masuk lagi ke dalam aplikasi yang ini ya coy lalu untuk melihat aplikasi yang sudah kita install itu kalian pergi ke menu yang ada di atas pojok kiri kalian bisa klik aja garis yang berada di atas pojok kiri atas ini kemudian langsung kalian klik saja aplikasi saya di sini ada menu aplikasi saya lalu kalian klik aja di sini kalian klik aja jadi, di sini ada beberapa game yang sudah berhasil kalian install di sini admin mempunyai tiga game ya coy, yang sudah Mimin download dan di sini kalian pilih aja yang tadi kita install yang paling atas dan di sini kita langsung klik aja gamenya lalu teman-teman akan diarahkan ke gamenya seperti ini tapi sebelum itu untuk kalian yang belum mengerti di sini kalian pergi ke menu aplikasi saya di sini kalian bisa lihat ya coy finish the next level to get 13 koin. Jadi di sini kalian bermain game. Nanti ketika kalian menaik level atau naik level ke atas, misalnya kalian berada di level 1 ketika nanti kalian sudah ke level 2 maka nanti kalian mendapatkan 13 koin per satu level, coy. Lain dengan aplikasi yang bawah, ini kalian hanya bermain per menit aja. Di sini main tiga menit, nanti kalian mendapatkan 4 koin. Jadi seperti itu. Di sini persyaratannya beda-beda, ya coy ya ini per menit dan ini per satu level kita dibayar 13 koin. Nah, untuk aplikasi ini per satu level kita dibayar 15 koin. Kita pilih yang paling atas yang sudah kita download, maka kita akan langsung diarahkan ke game yang kita install tadi ya, coy. Jadi seperti itu untuk cara cepat untuk withdraw di sini receh ya, coy ya. Jadi untuk kalian yang bermain di sini, kalian cukup bermain tidak sampai satu hari, kalian bisa langsung melakukan penarikan. Tidak masalah recehan, tapi eh, kalian kumpulkan aja. Semakin lama, semakin banyak, coy. Jadi, seperti itu. Oke, di sini kita langsung main gamenya aja, ya, coy. Ya, nah, jadi sepertinya aja tidak perlu mengklaim-klaim koinnya. Nanti, ketika kalian naik level, maka nanti kalian dapatkan pundi-pundi koinnya. -pundi Satu-satu kali naik level, kita dibayar 13 koin, coy. Oke, di sini kita coba main game lagi main game main game seperti ini aja cuy ya nah, jadi kalau main game aja sampai ke level ke atas satu level berikutnya maka kita nanti akan langsung mendapatkan pundi pundi koinnya jadi mungkin kalian sudah paham ya intinya di sini semakin lama kalian bermain game semakin banyak juga pundi pundi yang akan kalian dapatkan jadi seperti itu di sini kalau main game aja di sini kita sudah siap ya oke di sini ada iklan kita skip aja Nah, kita udah naik ke level 2 ya, coy. Ya, di sini kalian bermain game aja, itu aja fungsinya sih. Ya, nah, di sini kalian bisa langsung mainkan aja gamenya, jadi seperti itu fokus main game aja, coy. Oke, di sini untuk cara melakukan penarikan, ketika kalian sudah banyak koinnya, di sini kita bisa langsung klik aja logo dompet koin ini. Untuk melihat koin-koin uh, kita dan orang-orang yang telah kita berhasil undang, di sini akan terlihat, dan di bagian ini akan terlihat riwayat penarikan kita. Nah di sini kita coba klik aja yang saya tandai dan di sini admin sudah melakukan penarikan udah banyak ya. Ada yang 2 dolar, 1 dolar, 2 dolar, 0,40 dolar, 20 dolar maaf 0,20 dollar jadi di sini kalian harus melakukan penarikan ke saldo paypal terlebih dahulu jadi kalian harus mempunyai saldo paypal terlebih dahulu jika kalian belum mempunyai dompet paypal kalian bisa daftar melalui Google ya, dan jika kalian kurang paham untuk cara daftar paypal di YouTube sudah banyak tutorialnya bisa kalian tonton dan nanti ketika dolar paypal kalian udah banyak bisa kalian convert atau bisa kalian tukarkan menjadi saldo dana Nah untuk tutorial cara penukaran dolar paypal menjadi saldo dana Kalian bisa langsung klik aja link yang ada di deskripsi video Nanti admin akan taruhkan tutorial cara penukaran dolar paypal menjadi saldo dana coy Jadi seperti itu Lumayan sih ini gratisan ya Tapi ini recehan tapi nggak apa-apa tidak perlu bertahun-tahun, berminggu-minggu, berbulan-bulan untuk melakukan penarikan. Kalian hanya mengumpulkan, uh, kita coba lihat dulu ya berapa minimal penarikannya. Oke, okay, di sini untuk minimal penarikannya itu 0,4 dolar ya. Nah, untuk 0,4 dolar ini, itu setara dengan 3,959. Jadi, kalian harus mencari 3,959 baru bisa withdraw coy, 0,4 dolar. Dan untuk paling tinggi itu, ini adalah 4 dolar ya coy. Itu setara dengan 73.000 poin. Nah untuk 8 dolar ini kalau kita rupiahkan kita bisa langsung rupiahkan aja ke Google ya coy Kita langsung klik aja dolar ke rupiah Kita langsung pilih seperti ini Dan di sini 8 dolar kalau untuk ke kalau 8 dolar ini kita rupiahkan itu berapa Oke okay, 8 dolar itu kalau dirupiahkan 100 uh, ribu ya coy Jadi mantap jiwa sih Nah untuk 0,04 kita coba Nah, jadi, seperti itu. Semakin banyak kalian bermain, semakin besar juga kemungkinan kalian melakukan penarikan. Dan untuk dolar itu, kalau dirupiahkan 14000 dan aplikasi ini, apakah sudah terbukti membayar? Dan di sini, admin kalian bisa lihat ya, admin sudah banyak melakukan penarikan, dan di sini udah riwayat lunas, artinya sudah dikirim ke saldo. Paypal Mimin. Oke, di sini akan admin bukti penarikan terbaru. Di sini untuk bukti penarikan terbaru di sini ada WD 0,40 dan WD 0,20. Dan untuk WD yang 0,40 ini akan dikenai biaya pengiriman. Jadi tidak masuk semuanya ya, coy. Akan dikurang biaya pengiriman. Jadi seperti itu. Oke, teman-teman kalian bisa lihat di sini dari aplikasi FitPlay ya yang kita bahas tadi namanya aplikasi fit play ini admin menerima tiga hari yang lalu ya Nah di sini masuk 0,17 euro yang kedua di sini masuk senilai 0,34 euro dari happy uh, tartel ini uh, bukti penarikan dari aplikasi serupa dengan aplikasi yang tadi kita bahas nah untuk aplikasi yang tadi kita bahas ini bukti penarikan dari aplikasi fit play ya coy 3 hari yang lalu masuk 0,17 euro dan untuk masuk ke PayPal kita itu menunggu satu hari kerja ketika kita sudah WD misalnya hari ini maka masuk ke dana kita itu maaf ke PayPal kita uh, besok cuy jadi seperti itu jadi ini lumayan juga sih tapi udah terbukti membayar lumayan sih ya, coy jadi semakin banyak nanti dolar e eh, poin yang kalian dapatkan semakin besar juga nanti uang yang akan kalian dapatkan. Jadi jangan khawatir, kalau kalian uh, player pencari dana, kalian bisa gunakan aplikasi ini dulu mencari dolar coy. Ketika nanti dolar kalian ini sudah 5 dolar di dompet PayPal, ya minimal penukaran dolar menjadi dana itu ya maksimal 5 dolar. Kalian harus mempunyai 5 dolar baru bisa with tukar menjadi dana. Nah, untuk tutorial cara penukaran dolar menjadi PayPal Dolar menjadi saldo dana, udah Mimin taruh link video tutorialnya di deskripsi video ini, bisa kalian cek Nah untuk buat kalian yang ingin aplikasi ini untuk mendownloadnya, bisa kalian klik link yang ada di kolom komentar video ini Nanti kalian cek aja kolom komentar yang paling atas, nanti admin akan beri pin coy, jadi seperti itu Oke cukup sekian informasi yang bisa saya berikan jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan sampai jumpa di next video Jangan lupa subscribe ya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh